Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassolatu wassalamu ala Rasulillah. La wala quwata illa billah amma ba'du. Sahabat grahayatim yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan-kenikmatan diantaranya iman Islam dan kesehatan. Salamak dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Sahabat geraiyatim yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan belajar bersama tentang Syahrul Quran. Bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan al unzila quran minal huda wal-furqon Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an Yang mana menjadi petunjuk dan penjelas buat petunjuk itu dan furqon Yang membedakan antara yang hak dan yang batil Sahabat Gerhayatin yang dimuliakan oleh Allah ta'ala di bulan Ramadan ini adalah kesempatan buat kita untuk meraih banyak pahala. Di antaranya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti al qiyamah li ashabihi." Al-Qur'an adalah teman yang tatkala kita butuhkan besok akan menjadikan syafaat. Ya, pada saat hari kiamat mereka akan Al-Qur'an itu menjadi syafaat, menjadi penolong buat kita. Ini adalah saatnya kita untuk bersahabat dengan Al-Qur'an. Kita berbanyak membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an juga akan mendapat memberikan pahala. Al-Qur'an juga akan mendapatkan memberikan pahala yaitu 10 eh, kebaikan. Mengqra'a harfan min kitabillah falaubihi hasanah wal hasanatu bi asyri amtsaliha. La alif lamim harfun Walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Barangsiapa yang membaca Al-Qur'an, membaca kitab Allah yakni Al-Qur'an, maka akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu akan dilipatkan, dan akan menjadi sepuluh kebaikan yang semisal. Tidak dikatakan alif lamim satu huruf kata Rasulullah, tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Tentunya ini adalah peluang buat kita meraih banyak pahala. Karena akan dilipat gandakan, ya, menjadi beberapa kali kebaikan. Kalau kita bayangkan ya, kita tadi mengambil alif lamim satu huruf, berarti dari alif lamim saja kita mendapatkan 30 kebaikan. Mari pada kesempatan yang mulia ini, uh, saya pribadi mengajak kepada diri pribadi saya dan sahabat semuanya untuk perbanyak baca Al-Quran. Uh, kita bisa siasatin ya, kita bisa buat program nih had uh, sahabat semuanya. Dengan program One Day One Juice Satu hari itu satu jus. Tentunya ini sangat berat untuk kita lakukan Kalau kita lakukan dalam satu kali duduk Tapi kami punya uh, fasilitas ya Kami ingin mencoba memfasilitasi juga sahabat kerahaya Yatim Untuk mensukseskan program One Day One Juice Dengan mengurainya Contohnya kalau kita menggunakan lima waktu atau lima kali ya dalam sehari membacanya bisa kita urai contohnya satu uh, waktu setelah sholat subuh uh, kalau kita lihat ya satu juz itu kan uh, 10 lembar nah, maka bisa kita urai pada subuh dua lembar terus bada Duhur, dua lembar dan insya Allah seterusnya ya sampai dengan bada isya kalau bada isya nyambung dengan waktu tarawih maka kita lakukan setelah tarawih ya kita fasilitasi insya Allah uh, di deskripsi ya bisa sahabat download untuk formatnya dan bisa diaplikasikan sehingga tatkala kita punya program one day one juice satu hari satu juice bisa terukur dengan dipantau melalui program mutabaa yaumiyah ini Terima kasih. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk dekat dengan Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran. Dan kita berdoa mudah-mudahan Al-Quran kelak bisa menjadi syafaat buat kita. Dan Allah mampukan juga kita untuk banyak membaca Al-Quran. Sehingga kita akan mendapatkan banyak kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.